Baik, hey. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Channel Auludin SDR Pada kali ini kita akan uh, Ngerujak ya Ngerujak Langsung dari uh, Batang pohon Ya, ini ada Berapa ini ya, Kita langsung Metik ya Langsung metik dari blimbing Oh udah matang-matang ini Udah nah. Ini blendingnya pun Manis-manis Yang -manis. nah, langsung diambil dari Batang Batangnya langsung kita ambil ya. Kita akan ambil ini sambalnya bukan biasa rasanya sangat lezat ya. coba ini ya, yang paling yang paling besar kita coba ya paling besar aja kita ambil ya satu kita ambil kita kesini buah, kita dulu ya. Nah, bagus ini, ya ya, langsung kita ambil dari pohonnya langsung. nanti uh, kita akan rasakan bagaimana rasanya uh, makan ayah manis sekali ini belimbing -beli -beli ini memang didanam tanpa menggunakan pupuk kimia deh ini tanam dengan buku alami ya dan sekali mungkin rekan-rekan sekalian bisa nanam ini di pot ya di pot dia akhirnya berbuah terus ya dan berbuah terus semuanya mana tuh lihat luar biasa ya ini adalah contoh apa namanya karena sehat yang ditanam langsung Hmm. Ini adalah Ini kan -kan bisa Contoh ya Tanaman-tanaman yang Ada di sekitaran rumah Ini tadi, um, nanas ini ya Nanas tadi di belakang rumah juga ngambil mama, mama, Belum sempat dipilihkan tadi Nanasnya sudah diiris ya Sudah dibuka Nanas sangat, sangat manis sekali Berikan kan Ya Itu mungkin ya, eh? eh, kita ganti ini. Hai, mudahan bermanfaat. ya bisa menanam buah-buahan di sampul rumah di pekarangan dan bisa langsung dipetik dan dirujak dengan desa Alhamdulillah, subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi kembali